itulah kehidupan intelektual kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang dan kita sebagai ulama sebagai orang yang ngerti koran harus membaca itu terus, fenomena itu fenomena pergeseran-pergeseran itu sampai anak menangis jenenge kiai, raketunan itu seperti muru ah. yang menangis ketika raketunan dimulai tradisi PBN uh, kiai ini, mesti anak buahnya PBN jenis uh, nah, di Jakarta tidak ketu ketuunan, kewapok kan. Nah takkan lo jenerian Kiai jejerong itu UF, suwe-suwe walau walau zaman ketuaan Kiai rak PBNU, PBNU ini jajar-jajar Megawati, sering metu itu, samu itu ada salah, nyorosin Kiai di Solo, dikritik watasan, dikritik keyakinan ide nih rapat Kiai o jejerongwe, itu orang loroh, ya itu zaman mesti begitu, Kiai di Solo ngrosso nak lu ngora ketua UF, Kiai ini Jakarta, orang-orang sih ketuh. Orang-orang yang keturunan Cara di So kiai Jagongan Bu Widodo Igo M, Ketua kiai Sini Jakarta. Ya artinya mau jagongan, koalisi. <tik> Yaitu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kita usah jadi koaris karena kecewa terus jadi nobo. Koaris, kecewa Pak Asim Asari, kecewa Gus Dur itu jadi koaris kelunak kelunak, bergeram-geram tidak bisa kita harus gentleman sesuai dawai nabi iljamu jamaahirul muslimin wa man finar sadha finnar alaikum bil jamaah wa man sadha sadha finnar finar, sadha sadha finar. Nah, ini pula pula partai seperti milih yang gede ormas seperti milih yang gede bukan oportunis ya milih yang harus ya, cilik-cilik malah bulat <laughs> faham ya mungkin yang cilik itu bener tapi bulat cara bahasa ini dari mainstream saja yang umum-umum saja, oh yang kulogi ayah yang buta luar akadono kira ya, akadono, ada umum woi wong piye ke woi, umum woi wong, kuloni woi wong, khusus umum woi wong, woi wong, sehinggangan- sehinggangan saja, sehinggangan- sehinggangan umum woi woi saja, begitu tadi ye, ya. karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual, kalau bale ni merege, ya. sejarah ahli sunnah piyambe itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Neniku. Kemudian ada tarif, ahli sunnah itu wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab alar, cara bertasawuf mengikuti abul qasim al junaidi, al -Juna cara bertauhid atau berilmu kalam nganggu abu musa al asari, atau abul hasan al maturi tapi mana ada tarif itu zaman nabi -u. nabi wu nabi periode ini abu musa al asari, periode ini abul musa al asari, ya ini menangi abul al rasulullah Ma ana ala hil yoma washati ya wong sing arut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wassunnatil khulafair rasyidin almah yen kowe kuwi anut aku lan anut khulafair rasyidin. Eh ya zaman Abu Bakar re nak ketuane sitok. Tu zaman Basim Asari ya e, nak karo anut Basim nak ora putu. Jare sepuhe putune, cari sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putu. Putune. Kulo aireng wonten Kiai alim wali teng Jawa Timur. Nihku anak putu, nihku suara bangga. Bergaer bang ya putu nih. Nungge itu nge. Misalnya Bahasim Asari Kiai Top. Nah Bahasim Jdwi angka beruang ngono pada dwi Bahasim. Era anak era bondem bolimo. Dan era putu kareng nge. kan? Nah anak limo dan anak lima, anak putu nih bersalah. Sabi. Putu nih mah dapat betul. Betul orang-orang mau sarang dia menangi istilah sarang dia ini Bani Guzali madrasah Sarang namanya Madrasa Guzali era Bahmat Bani Ahmad era Bani alim terkenal, istilah Bani Zuber sama itu pun Banten Mali puterannya Bani banyak ya, puterannya Bani Zuber banyak nah kebetulan yang punya nama besar G. Memun, putra, ya ada sendiri Bani Memun yang satu Bani siapa Bani ya sama Bani Zuber tapi era anak kan sudah beda kan lah basi Masari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, uang mesti daerah anak basi Masar. Era putu, gestur yo putune, lili waket yo putune, anak eh ki waket piambak binten, Urung anak pak Yusuf basi piambak binten. Misal anak oh, ya irang-irang, kape ketika utukaran alasan aku yo putu, aku yo pu putu putu. Cingding kok gentirane baik. Lain kali kulo cerita. Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. maka angger wong ya putune. Lah nek sebagian anak sing seneng wayahe apa ora angger wong putu putune. Wong diantare buriyane sing seneng wayahe. Angger wong ya putu putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kalau masalah ahli sunnah itu Sing Anut seidina ali jari Anut sahabat, sing Anut, muawiyah Anut. Termasuk sing Anut Ibnu Abbas, sing Anut Abdul bin Umar. dimana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madhabnya Abdul bin Umar. Karena saat ada konflik alim Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sementara Rasulillah, tambah berpihak kelompok kelompok tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa, hanya kecewa itu geton deh ini ramelok ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, ramel melok itu terus repot ya tuh sama saya pikir mau nih saya elek-elek melok P3 atau PKB, Iku melok nentokno ke Mas Jawa Timur, Bojonegoro tapi saya api-api orang um, ramelok-melok nentoknya mudah ini loh ramelok sehingga ada masyarakat ahli sunnah yang maji penawang sudah melok-melok karena seapi-api api yang merah melok-melok itu ada yang dikaryakan, nggak ada yang dipekerjakan Oke, misalnya saya taruh saja misalnya, sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN sekelele melok itu mesti melok mikir nasib bangsa tapi seapi-api api yang melok-melok -melok, orang harus melakoni Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam kayak kudu melak salah siji. Bukan apa-apa ya ngangguh perhitungan amal kalau lama ya pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada wakatil jamal, ketika si Idina Ali bentar Aisyah, itu ya sahabat ada yang melak Aisyah, ada yang melak Ali, orang kok terus menirak melok. melok, melok. Ya tapi itu tadi, gua mau mati teng awal, ketika Rasulullah dah tahu, koi gua anu takulah, sokhabat, gua dah itu masih normatif, artinya normatif, ketika sokhabat kepemimpinannya tunggal jelas, anut abu bakar. karena saya lagi suka banget tukaran itu karang, ibu atuk gale, wong wong dah buka, kiai, mati, udah, doanya akhirat, anut. kiai lurus, kiai ini Dewa sepi, be? tapi, umur lurus kiai ini Dewa sepi, tapi, nah, ya misalnya kiai PKNU kan ngono alasannya, koi gua kiai, anut sopo, orang anot... Ya, mpun bah tapi ke-ikulope Peti kan? Mau cari ke p di kagoyo mati ure banget keimpo nanet bah cuma ke-ikulope kah? B. Nah ini masalah. Nah ahli sunnah itu kayak itu posisinya itu begitu. Ah kemudian konvensi internasional mengatakan, daripada bulat ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh bahasa masari, bah fadwal ulama-ulama Indonesia, Indonesia, terus gawe takrif sing sederhana ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah yang disahkan Muqtamarteng Yombang ahli sunnah sepokok panduannya begitu kelihatan sudah sampai ke Malaibul Arba'ah Tauhid ojo metu ke Abu Musa Al-Asari atau Abu Hasan Al-Maturidi Tidak anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut si Abdul Qadir Nabi al jilan ya, atau Imam Muqiz Ali ya, seperti itu artinya kamu bebas ngeri misalnya bebas ngeri Fakiam anut Dawud al dairi opra selingko terus diam saya. O Dawud dawut al dairi usah rati wong seling, selingko. Mesile fakiam wa anut dawut al dairi a deh. Oleh kawin mutah, oleh kampon tak bawah wali opra seneng hutel seksine super trot as kawan kah kawin. Leong pomo tasawuf pem anut ip mil aro pi. Utahu anut al halas opra wah tadi wujud kape manunggaling kawulo gusti. kristi. Untuk nggak ya tahu kita tak ya kalau anut tabul qasim al junaidi, singkoly umumai wong beliau sebagai ulama yang mulang, yang kumpul wong Lambat sahup ya anut ibn arabi, apa perawah datilu wujud, atau anut husain al khala, atau perawah siti sittijen, jendar. paham ya? Jadi orang guna ini dibatasi, nak ada dibatasi nah, liar tenan.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 lah santri dedam memang tewi-tewi, menurut kau saat santri, kau tungguin batna bapak, ewali. Nah, kadang kacau yang pacaran, bapak, era setu. <gantik> Dari santri, roro-roro, nganti nanti joko tua, korban wajab sapi. Riko buat cawe segeleng, bapak, eh, ora gelem lah bapak nih gak ada fakih Safi tipe orang Rukun tipe orang na ruko, orangnya langka nih.